Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti Lovers, Be Lovers, dan Leslar love Lovers. Di manapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Wilat.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar benar-benar yang sangat pasnya kabar membanggakan sekali persahabat langsung diinformasikan oleh L2W conversation untuk Bundang Kejora, lagu Insan Biasa ini peringkat pertama Hot Dangdut wow luar biasa keren lagi dan lagi Insan Biasa lagu yang memang terpopuler Lagu yang sangat amat fenomenal, lagu insan biasa menduduki peringkat satu hot dangdut di YouTube. Congratulations ya, untuk Bunda Lesti! Masya Allah, terus semangat berkarya, dukungan begitu banyak, support dan doa pastinya begitu banyak juga dari orang-orang baik, orang yang tulus mencintai dan mensupport karya-karya. Lesti. Masya Allah, ini suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan juga untuk kita semuanya, Masya Allah. Kemudian juga, persahabat, untuk selanjutnya, kita lihat di sini ada kabar yang sangat membahagiakan juga, Alhamdulillah, untuk vlog di channel Youtube Laser Entertainment, saat Abang L ini jago acting di model video insan biasa, ini sudah tembus 1 juta viewers dalam dua hari perilisan persahabat dan masuk trending 19 Wow, ini trending 19 di Hongkong persahabat ya informasi yang kita dapatkan, Masya Allah Dan untuk subscriber LE, ini sudah tembus 1,52 juta Wow, keren dan pastinya kita kagum dan bangga dengan sesek Leslar Dan Alhamdulillah persahabat ya, untuk lagu Leslie juga tembus 11 juta lebih dalam 11 hari rilisan Dan masih nomor satu Trending untuk music Terus streaming Terus kompak untuk mendukung Karya-karya Leslar Tunjukkan kekompakan kita Yakin dan bismillah Persahabat ya mudah-mudahan Vlog yang tentunya di Up Vlog yang disuguhkan oleh Leslar Bisa selalu trending Amin Kemudian disimak juga selanjutnya info dari Kak Marlene Hariman. Persabati ini selaku makeup artist di sini mengunggah informasi eksklusif interaktif online makeup class Ramadan Marlene Hariman tanggal 10 April 2023. Di antaranya ya ada tentunya Bunda Lesti yang sudah di make oleh kak Marlene Hariman masya Allah dan makeovernya luar biasa ini keren terlihat bernalasi sangat cantik bak bidadari wow kita lihat juga informasi langsung dari kak Marlene Hariman ngabuburit sembari belajar make up bareng aku yuk di eksklusif interaktif online make up class bareng Arman Armano Academy Mumpung aku lagi buka kelas online nih, ini kesempatan langka loh buat kalian bisa belajar bareng aku dengan biaya yang affordable, banget dengan benefit yang super wow. Kelas ini terbuka buat siapapun, buat kamu, mua pemula, muah profesional, ataupun yang sekedar suka make up. Catat tanggalnya, Senin 10 April 2023. Jam waktu Indonesia Barat sampai selesai, benefitnya banyak banget. Katanya, terselamat ada SRTB, -Kan, Ada akses link video, ada free class foto, video, dan editing. BOT by uki bungin. Ada free class, optimalisasi Instagram, ada free class, manajemen bisnis juga free class, personal branding, dan strategi membangun karir untuk semua pemula. Dan 65 paket door price senilai ratusan juta Info pendaftarannya, persahabat yang tertera di akun instagramnya Kak Marlene Hariman Wow ini info penting banget nih yang suka make up persahabat terutama nih Terlihat ya Bunda Lesti Ini salah satu contoh yang sudah di make over oleh Kak Marlene Ini keren Kemudian selanjutnya juga persahabat ya perhatikan nih ada momen yang sangat benar-benar bahagia bagi Bunda Lesti di tahun 2021 Alhamdulillah Bunda Lesti kecara mendapatkan piala penghargaan di ajang Ami Awards persahabat ya Ini saat Abang El masih di dalam perut Piala dari Bunda ini dipersembahkan untuk Al-Fatih semasih dalam perut Insya Allah persahabat di tahun 2023 ini dapat lagi piala Ami Awards amin Yuk kita support dan dukung Buat idola kesayangan kita Doakan yang terbaik Mudah-mudahan di tahun ini Bunda Lesti Kejora kembali mendapatkan Piala Penghargaan Ami Awards 2023 Semangat untuk kita semuanya Berikutnya persahabat Story-nya Lesa Lovers al Singapura Persahabat ya Ini juga salah satu bentuk support dan dukungan Dari fans yang luar biasa Untuk Bisnisnya Leslar, salah satu bisnis Leslar adalah MRB, persahabat ya Begitu banyak orang-orang yang tentunya membeli produk MRB Di antaranya para fans yang sangat luar biasa Di sini membuktikan, persahabat ya, bentuk cinta kasih sayang yang tulus dari seorang fans untuk idola Begitu banyak support dan dukungan dari fans untuk idolanya, terutama Les Lovers ini keren banget persahabat ya dukungan untuk bisnisnya Leslar nyaman banget dipakai kaosnya MRB katanya persahabatnya demi idola jaket gamisnya juga dibeli habis bagus banget MRB kereting lain itu, tentunya bentuk support yang luar biasa mudah-mudahan persahabat ya kita semakin kompak semakin solid dan mudah-mudahan selalu mensupport keduanya, dan selalu mendukung keduanya, Lesti Bilar. Dan tentunya, Abang El juga persahabat ya, selalu kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan juga kita selalu mendapatkan kejutan, dan selalu menunggu kabar baik dari Lestal Family. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.